Jadi hari ini aku dikasih uh, ini, nah katanya, ini ada ulang tahun. Ini kayak ada taujuangannya apa, katanya. Nah. Wadah apa ini katanya? Wadah apa ini? Black Forest, oh Black Forest. Jadi selain ini, ada lagi, nah. Ngereng, kita mau unboxing ini. Ini apalah isinya di dalam. Jadi di ulang tahun yang uh, masih sangat muda belia dikasih hadiah. Dikasih hadiah oleh orang yang spesial. Nah, kita jiwa unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih isinya lah? Kok ada lagi habis. ya? Istighfar. Dia apa? Ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih ini bukannya nih. Wah, ah. oh, pisit benar. Nah. Kenapa ini? Nah. Nah, oh, ke sini kesenangan lagi. Pantai lah. Tapi sebelum dibuka aku coba tebak dulu lah. Kalau dilihat dari kotaknya patu, bujur lah, salah, salah lah, sendal, tapi kalau dilihat dari sampul Luarnya ini, apa ini mah? Cip banar nih, lah. <tuk> oh iya, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Oh, boleh. Oh, lah. Ada kata-katanya. Happy meal, Barakallah diundrik Harapan yang terbaik untukmu Amin Semoga Allah selalu memberimu kebahagiaan Amin Dan kesuksesan Dan juga limpahan rezeki panjang umur Selalu Dari orang yang tersayang <laughs> Oh dikasih ini Wow Keren banget baju Luar leging, <laughs> dapat ini. <laughs> Terima kasih. Jadi buat kamu yang udah kasih hadiah kadu spesial. Terima kasih banget. Mudah-mudahan uh, dimurahkan rezeki juga, disehatkan medan, terkabul segala hajat-hajatnya. Ini spesial banget, dikasih hadiah selama beberapa tahun tidak pernah dikasih. Tidak pernah ada orang yang kasih hadiah kado di saat hari lahir. Terima kasih. I love you.